Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dimanapun berada. Kali ini saya mancing lagi di spot Sungai Cisadane, bosku. Teman sebelas trek bosku. Uh, uh, mocel. Putus. Putus, bang. Putus, bang. Waduh, Bawal gede itu berarti itu. Barak kepalanya. Dari tadi nyamber. Anda belum beruntung, Mang. Belum beruntung, belum beruntung. Masih sabar, Mang. Ayo. Lempar, jus. Mantap. Itit Oke bosku, joran sudah saya pasang semua. Tinggal nunggu streknya ya bosku. Salam satu hobi, mancing mania, dan sport liar sungai cisadane ya bosku. bosku, di sebelah sana bosku, taman jagalan bosku. Oke bosku, lanjut bosku, steknya. Oh, ngomong-ngomong, beh, bon bos? Bapul. Wui. Mantap. Beh, tadi tuh mau kan punya saya itu. Mau kan Ikan itu. Sampah, äh. posto. Ah. Mana, guys? Ikannya, guys! Mantap, gacor mantap! bro, strike bro, kenapa ini bro, aduh bro, lala, lala, lala, lala, lala. Duh, Aduh ada bro, Aduh, aduh awalnya bro, aduh, dulu bro, mantap, mantap pas ke, uhui Jos gandos ui Bungkus